bergelombol di pinggir jalan karena dikasih pakan nah itu dia nah, dikasih pakan dari daun melondong agar itu langsung berhubung menunjukkan memang kondisi satinya kelaparan nah ini fakta-fakta yang uh, sebenarnya terjadi nah, jadi sebagian para pendukung Pak PLT sebagai pendukung pemerintah Aceh, mereka berani berbohong, ya dengan mengatakan bahwa foto-foto yang beredar yang diberitakan oleh media online, salah satu media online disebutkan sebagai foto uh, tahun lalu atau dua tahun yang lalu. Tapi faktanya kondisinya seperti ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi apa namanya sebagai bukti bagi kita, kami meyakini bahwa ada penyelewengan penggunaan anggaran atau uang rakyat dalam proses pengadaan sapi ini, atau bahkan eh, pengadaan pakannya, jika memang ada pengadaan pakan eh, seperti yang tercantum eh, dalam LPSE, tentunya sapi-sapi ini tidak akan bernasib seperti ini tapi ini beginilah kondisinya kita coba uh, pantau di sana ada teman-teman dari Yara sudah datang ke sini juga. Pak Ketua Safari. Siapa Pak? Bro, Pak Sekjen. Oh Pak Sekjen. Assalamualaikum Pak Sekjen. Waalaikumsalam, Pak Sekjen, Pak Sekjen dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA. Pak Sekjen, kita seharian ini viral dengan beredarnya foto-foto. Uh, sapi ya, atau sapi pembibitan yang kondisinya kurus kering gitu Dan itu viral di media sosial dan diberitakan oleh salah satu media online uh, Sebagian dari uh, pihak pemerintah Aceh dan apakah ada pensus juga, ada beberapa yang lainnya Membantah, menyebutkan bahwa itu foto-foto tahun sebelumnya Nah, Pak Sekjen kan sudah melihat kondisi real di sini Ya, benar Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada uh, publik kepada publik dulu? Jadi begini, hari ini kami bersama dengan tim dari Yara yang kebetulan tadi memang tanpa sengaja lewat dan melihat kondisi real yang ada saat ini memang sangat miris. Dalam artan gini, ini adalah binatang peliharaan. Kenapa harusnya? Mereka ini dijadikan sebagai binatang peliharaan. Tetapi kalau yang kita lihat hari ini, ini bukannya menjadi binatang peliharaan tapi penyiksaan terhadap binatang. Ini sangat miris. Ada beberapa teman. Teman saya lihat tadi, coba memberi makan dengan beberapa daunan yang ada di sini. Yeah. Jangan bukan, cuman, bukan cuma daun yang dimakan, tetapi batang kayu pun dimakannya. Yeah, Berarti, yeah. kalau kita lihat sana, ini memang ini tanpa ada uh, dalam asupan artinya, yang pengguna, cukup, ya asupan makanan yang cukup, sehingga yeah. kalau kita lihat betul benar kelaparan gitu, ya. Yang jelasnya, hari ini cuma kita lihat lembunya ataupun satinya Hanya tulang yang terbungkus dengan kulit Iya, yeah, yeah, yeah. Sangat miris memang kok kita lihat seperti ini Ya Kita berharap, pemerintah hari ini jangan cuma duduk, diam, dan mendapatkan laporan ABS asal Bapak Senang Turutlah, lihatlah kondisi real yang sebenarnya Apalagi di sini juga ada mantan karyawan di sini Yang saat kita wawancara juga tadi, katanya bahwa Memang hari ini masih ada petugas yang bekerja di sini Tetapi, kalau tidak salah, sekitar yang memberi makan 8 orang yang uh, menjaga ternak ataupun apa itu cuma 8 orang artinya itu tidak memadai tidak memadai dengan tidak kondisi melihat. banyaknya sapi yang diternak di sini Pak Sekjen, uh, saya uh, sudah uh, apa namanya saya telusuri ya di LPSI Tahun kemarin itu akhir tahun ada pengadaan pakan konsentrat nilainya 2 miliar lebih kemudian ada pengadaan pakan rumah nilainya 1 miliar uh, dengan kondisi seperti ini apakah ada indikasi penyelewengan tidak Ah. Nah, seharusnya kalau logikanya kan kalau pengadaan itu terlaksana kita tidak akan melihat kondisi sapi yang seperti ini kurus kering begitu. Kalau terkait hal itu mungkin kita belum belum menelusuri lebih jauhnya ya. tapi kalau memang betul dana itu ada dan hmm. memang diperuntukkan adalah untuk asupan makanan terhadap binatang peharaan yang ada di sini, harusnya tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Bahkan dulunya itu karyawan ada 16 orang hmm. yang tugasnya adalah mencari pakan ataupun Oh, makanan untuk sapi. tapi nyatanya hari ini mereka pun di, uh, tidak bekerja lagi. apakah mereka dipecat juga kita tidak tahu. Allah alam. Ya eh ya, ya. uh, Apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada uh, apa namanya jajaran pemerintah Aceh, kepada PPLT atau kepada dinas peternakan Aceh yang paling bertanggung jawab terhadap uh, pengelolaan sapi-sapi uh, di puptd ya inkubator, ibb, inkubator, inkubator ya. Inkubator. Ya, harapan kami sih sebenarnya hari ini, mereka itu datang kemari melihat drill kenyataan seperti apa. Jangan dibuat mereka di sini seperti ini. Dalam artan gini, ini adalah binatang yang tadinya, programnya itu bagus. Tetapi kalau seperti ini, apalagi setiap harinya itu sekitar lima ekor yang mati. Kemana yang lima ekor itu pun yang mati dibawa kita pun juga nggak tahu. Bahkan, uh, mohon maaf, saya potong... 5 ekor yang mati per hari? Per hari. Terkonfirmasi? Itu kita dapat informasinya dari masyarakat yang ada di sini, juga mantan karyawan yang ada di sini. Ada informasi mati per hari 5 ekor. ya Paling tidak, kalaupun di bawah 5 ekor, paling tidak itu adalah sebuah hal yang sebenarnya nggak bisa kita tolerir karena pengadaan ini, pengadaan sapi ini, pengadaan pakan, dan pengadaan fasilitas di sini menggunakan uang rakyat aja. Nah, tapi dikelola secara tidak profesional dan Uh, dibiarkan begitu saja sehingga uh, harapan uh, keberadaan UPTD ini untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak di seluruh Aceh dengan hadirnya bibit-bibit unggul dari UPTD ini tidak terwujud nah ini ini fakta yang kita dapatkan di lapangan hari ini seperti itu jadi uh, beginilah kondisi realnya kondisi faktualnya jadi bukan hanya apa namanya Bukan hanya info hoax ya Seperti yang coba Disebarkan oleh para uh, Oleh para apa namanya Orang-orang yang Berada di lingkaran uh, pemerintah Aceh Atau di lingkaran kekuasaan hari ini Beginilah kondisinya Ini contoh realnya Kayu bukan cuma daun yang ya, dimakan nah, Itu contoh realnya Kayu pun dimakan oleh sapi Ini menunjukkan bahwa jangankan asupan untuk membuat apa namanya apa namanya berat badannya naik untuk memenuhi kebutuhannya aja itu tidak cukup. Tidak tidak ada pakan yang mereka dapatkan. Baik teman-teman saudara-saudaraku se-aceh uh, demikian live sore hari ini live laporan pandangan mata langsung dari lokasi uh, apa namanya pembibitan atau uh, UPTD uh, IBI ya UPTD IBI dari sini untuk mengkonfirmasi kondisi sebenarnya Jadi kita sudah dapat uh, datanya sudah dapat uh, melihat gambaran uh, kondisi uh, faktualnya Uh, itu menjadi cerminan atau apa namanya informasi uh, yang uh, valid untuk uh, seluruh rakyat Aceh uh, demikian laporan kami dari uh, sare mudah-mudahan uh, bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua hari ini 4 Juni 2020 kami melaporkan dari UPTD, IBI, Sare, Aceh Besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.